Untuk para pengguna Toyota Avanza, Rush, Daihatsu Xenia, Terios, dari tahun 2014 ke bawah, yang mungkin mengalami remote alarm yang rusak atau hilang, terus pas mobil mau di starter tidak bisa hidup atau tidak bisa disadari, seperti di video ini. Nah seperti ini Ini penyebabnya adalah dari modul ala, dari modul alarm yang sudah aktif Atau modul alarmnya yang masuk ke mode safety Jadi dengan secara otomatis mobil tidak bisa untuk di starter Untuk menonaktifkan mode safety nya Pertama-tama untuk remote yang masih ada coba dulu dengan mengganti baterai remote setelah mengganti baterai remote dan ternyata alarm masih tetap tidak bisa dan mobil pun masih tetap tidak bisa untuk di stator lanjut ke tahap berikutnya tahap yang paling mantul kawan kita akan menonaktifkan modul alarmnya supaya mobil bisa kembali normal untuk di stator langkah pertama lepaskan bomb copper steer satu dua satu lagi di bawah tiga kita lepaskan dulu baun uh, koper setir setelah Sebentar, lagi bawah. Terus setelan stirnya kita turunkan sedikit turunkan sedikit saja ah, maksudnya ini kita turunkan supaya koper ini mudah terlepas langkah berikutnya kita akan melepaskan bagian soket kunci kontak ini ya sebelum kita lepas soket kunci kontak ini di bagian sini ada soket lagi soket untuk ke alarm kita tarik dulu keluar nah. Nah. ini dia soketnya soket ini yang ke kunci kontak kita lepas tekan tarik terus soket ini kita lepas ya ini, ini kita. soket yang bagian ini kita lepas tekan, tarik Tuh, ya. soket yang ini langsung kita pasang ke bagian kunci kontak sudah terbit dikit ya ya ah soket yang ini ini soket originalnya kita langsung pasang ke kunci kontak langsung ya ah, soket yang ini enggak, enggak, enggak kita pasang lagi ini fungsi soket ini adalah output untuk alarm setrum untuk alarm fungsi soket ini yuk bagus ya bagus untuk ya siap. Sip. oke soket ini udah sudah kita lepas lalu kita coba starter ya nyala indikator nyala semua oke indikator nyala semua lalu kita coba start Ini adalah cara mudah untuk mengatasi mobil kita kalau alarmnya error, terus tidak di, tidak bisa di starter. Salah satu solusinya yaitu kita lepas soket bagian ini. Ini yang untuk alarm kita lepas, lalu kita pasang soket aslinya ke kunci kontak. Ini udah kita lepas kalau untuk ke mesin tidak ada pengaruh sama sekali ya ini fungsinya cuma buat ke alarm aja input untuk ke alarm strum untuk alarm untuk ke mesin semua normal yang tidak berfungsi kalau ini dilepas cuma alarm aja alarm dari remote kalau central dia tetap masih masih aktif kalau untuk central ya bagian ini kita rapikan kembali. Kita simpan aja ke dalam kita selipkan kabel ini.